tapi lewat ngaji ini anda menjadi tahu jadi yang yang biasa Toreko, biasa Wiridan jangan menafikan orang-orang Soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta her paham ya? nyatanya ya iya misalnya tanah-tanah sempotensi, saya maksiat sampai tuku ya nggak mungkin, saya maksiat saya juga ilang saya ada guru, guru saya ini kata diantara ini saya punya guru punya tanah, luas di perbatasan, luas sekali itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700, ribu, 700 juta mau dibeli 2 miliar itu beliau tidak boleh bilang sama saya nak nganti di Cina perbatasan nak tinggulun dosaku nganti mati terus melarat tak bakal tak jadi banyak juga orang yang meyakini adal tanah wong sing potensi digo maksiat tuh dosa gede. nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi, ini ya guru saya tapi beda lagi ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cina, dijual 200 juta satu keluarga haji semua dipakai haji itu se semua keluarga Kiai ini tidak ada yang datang karena itu ada orang haji kaji tanah Cino sing potensi digo maksiat tangisan deh Dibataloh Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu, nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang maksih, yang to'at ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita? Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita? Dengan tidak punya, ya tidak kita kan? nah nanti cerita itu kan terus wong larat ke sekolah rukin kan musibah orang kulah itu tidak kan. tahu itu dua-dua ke tapi masalahnya kulah rapati nyesal misalnya kulah niku kan terus lewat jalur ulama sing nyesal kan rukin, jalur apa terus wiridan kan, wiridan rakwa suai sekolah kulah itu kulah di jazetorikau itu tau tak lakon juga kulah tidak wiridan, betul-betul betah, terus jalur apa itu sabar mau kan lah itu ku kudu ikhlas kalah mana yang suaranya, pahamnya mereka nggak kiai ini ya di sana semua, wah sugeng. Tapi ceritaku yuk, aku ya percaya. Tapi masuk akal, Allah nih, wah. Samaan percaya kak. Beberapa Romawan itu terakulasi beberapa Romawan. Jadi niki ngaci penting Ben pun buat nvala tusaku anfusaku. Uangmu rausasok suci kebenaran Toreko itu ya benar, orang fekeh ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan subhat itu juga banyak amalnya kan karena mereka bisa bikin SK. Berapa ratus tahun Doli gara-gara SK-ne walikota iso dibubarkan. Sama enggak diceritani, anaknya Yusuf Kordowi yang terkenal ngarang Figuzaka itu akrab sama Sutiyoso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah Figuzakan. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut men, ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan karamat kramatungka itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Iku baru kayak kiai tanpa jabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kayak ibu hilang, no. pejabat roh penting yang unik, kudikan Kiai lah seram bukan rukendok kan berarti jalur ya, karena mana sih ini kutu kutu ini kan masalah yang gue nengakhirin dia tutup kalah ya harus lagi persiapan paham, ya persiapan bus warga, eh, tapi harusnya nomor dua <tuh>. ramalan gue harap jadi kurang contohnya keramat tungka itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Kordowi, Yusuf Kordowi terus punya figur zakat lama-lama figur zakat jadi tren Sampai di Jakarta ada basnas, ada rumah zakat Sekarang di Jogja ada lahis, ada macam-macam Baru trennya figus Dulu zakat itu nggak jadi kebutuhan Tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu isin. Banyak pegawai-pegawai itu yang gak sholat tapi zakat Jadi saya tahu, kenapa? Tren Pak Pak Pak Kesannya kok antisosial. sosial jadi Kesannya anti apa? kadang Makanya bapak dulu Bapak itu anak, anak pertama itu disekolahkan Sempat jadi pejabat yaitu sirinya kenapa Mbah Hashim Asari Saalim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda, bahasa Inggris. Walau walau zaman Gus Wahid jadi Menteri Agama, ande kan Gus Wahid tidak Menteri Agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak Sunni, karena Gus Wahid pertama jadi Menteri, terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren Menteri Agama Indonesia harus ahli sunnah. Naga ya rapantes mengdidi-didi wis Noh, ahli sunnah. Wala tapi kadang santri fanatik, tapi gus waktu serahlim kau abai lah, kita um fanatik repot kan, nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lah, kuarit tuh kenapa? boh, warit. Jadi santri ngaji kita aku tuh sadar kuluhis bim bimale dehim farihun dan dicap elek nak wong rosobendri dewi singapi falatu zaku anfusakum huwa a'lamu bimanit tako kalau aku jeeling gitu ceritanya ada Kiai Alim ini kisah nyata Alim banget. Kalau mawon ngakoni ada wong Alim, ya Alim banget. tapi wong Alim lah, aku narapati duit. Wego duit sandalanya, rugu eling. Enggak salah ya, wong Alim merapati duit duit. Dene sholat neng masjid pinggir atan, masjid umum. Gurineku orang wong Rabu tiga gondrong tatoan. Nama nututi dene, dene curiga, sadalah tidak eno barang nututi orang sepuro, Ayo <laughs> nah, alamat lahir sandal, <laughs> <laughs> nah, uh, jangan kira. Saya tak tahu, Islam-Islam tahu, saya ingin tahu, dalan-dalan. Saiki saya Kristen tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin Islam saya saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya Islam preman, saya ingin ya mesti kadang itu ada fungsi yang kita pun ndak bisa menggantikan fungsi mereka. Meskipun kita tidak pernah membolehkan anarkisme, tapi selalu ada kebaikan yang kita orang baik pun kadang tidak bisa. <tuh> Kiai sing penghawaian itikaf nih masjid, HP kita sepakat, tapi saya kira orang kesasar nih dalam, sing nulungi wong dalam, nanti Kiai sing etikaf. Saya kira orang kecelakaan nih dalam, tabrakan sing nulungi wong etikaf, tawang sing cangkruk nih dalam. Berarti ada kebenaran yang kita pun orang baik kadang tidak bisa melakukan. Dan, oh, tapi orang sabuk walik model wong LSM. Berarti ampo yang di jalanan fungsinya lebih banyak dibanding yang di masjid. Wah, yo kasus ampo sing pola model LSM ya Ya tapi nak mbok yang terbaik tetap yang di masjid yo keliru juga kan kowe mungkin di fakta. Wis bener kan? ya ulama tetap <tuh> falatusaku anfusaku. Ora usah sok napa suci, wis biasa. Sing yang laku kados kula terus mulang-mulang ben ngenteni mati wis sesuk mati di berapa <tab weba perfection> ah, yang mati ana mati deh Bon kula terus ngene to seling-eling menapa. Kula wis pimpi mala te him napa farihun. Pal guluh pambalik utawe atine kufar. Ayil kufar deges utawe atine wong kafir ku fi ratin ing dalam kebodohan jahalat sintes kebodohan. Min hadza saking ikilah Quran. Wong kafir ku blas gak gelemah memahami Quran. Wala hum la nittabqatu kafir amal utawe ana kelakuan min duni dalika kang ora kelakuan sing kaya dilakoni wong Mumin. Dadi wong kafir kuwi wis ora paham Quran nek kelakuan sing elek sing ora podo, mek sing dilakoni wong Mumin. Ilmat di kang disebutil mukminina kedepiro-piro mukmin. Hum kangute kufar lahamaring amal wa amilu naiku nglakoni kabeh. Fayadzabuna mongko den siksa sapa kufar aliha ing atase.